ini baru nyampe transmart di bubur di sini putus putus om <laughs> ya om saya putus putus om <laughs> oh saya sih ada apa nana? Aku nggak bisa dengar obses. Hati-hati ambil jalur tengah lagi di depan tikungan. Budek lampu merah, lampu merah. Siapin tiket langsung sepuluh ribu dan mobil lima belas anak-anak ga usah dihitung aja ya eh, masih anak-anak ya orang pakai tarum Oh iya, saya cacang, Oke, sih. lu? apa? mel mau kemping nih ada gitu lihat ada kamera gitu pak bisa kita jalin, bisa kita pertahankan, sampai mungkin mudah-mudahan sampai anak cucu kita. Amin. Wah. Itu saja yang saya sampaikan. Silakan disambung sama Mas e. Sudron. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. sehingga kita bisa menghadiri atau berada di bumi perkemahan, Dalam rangka Kopdar Innova Nusantara, saya pengen semangatnya Innova Nusantara Jaya. Yo, Innova Nusantara Jaya. Alhamdulillah. Empat. Sekali lagi, aku mau ngomong. Oh no. Nah. Dari sini di Jabodetabek alhamdulillah. Banyak sekali yang bersedulur yang dimana mungkin dari saya sendiri Putra Setia Nugroho Kalau secara tidak langsung supirnya Kak Mul Berarti supir tembak ya? Iya, tembak. Tembak. Ya, tembak Tidak kenal makanya tidak sayang Makanya saya memperkenalkan diri mungkin ntar urut perkenalan masing-masing Mungkin kan ada yang dari Karawang yang mana aja yang baru biar semuanya kita saling kenal lah Yeah. Ya, di situlah rasa yeah. silaturahmi <Yumoyim>. kita di <DVD> Nusantara. Amin. Bisa ya. Akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia Nusantara. Amin. -to. Adih, adih. Nah, -hati -hati. 없이, solid lagi bukan masalah kuantiti, cool. masalah kualitas kita berkualitas. Jadi, kita sekalian, pamit sekalian, kamu pengumuman. di sana, ya. di sana, dari Wow. Wow. nah, sebelah curi ada OUGI wali luntar oh no oke, hati-hati hati ada kain. pada hati-hati, hati-hati topa -hati. Nusantara oh my god wow top sitter bisa ambil gambar ya, di sini nih uh, ranggan panjang bisa, bisa, masih menepi di. tahu. kalau Mantap. Ya yeah, tadi. ya ya, hati, -hati. oke Yo yuk, yuk oke, hati-hati yuk yo yuk, yuk siap, beb Oke! Okay.